Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hmm, lagi <tuh> kita akan ngoprak-ngoprak lagi kuis kurikulum kuis pintek untuk tahap satu. Perlu belajar sehari masa pandemi angka 5 Kuis konsep kurikulum pada kondisi khusus kita lihat. Anda sudah belajar topik yang kedua mengenai konsep kurikulum pada kondisi khusus tentang belajar siswa berbasis mutasi. Apakah anda dalam topik kedua selanjutnya berada -berada, ya. Jika bapak ibu merasa kurang puas dengan hasil kuis yang diperoleh Anda dapat menjawab kuis Dan melihat kembali materi-materi seperti yang tadi ya Pencapaian minimal 70% Klik quiz untuk melanjutkan gambarnya seperti itu Quiz konsep kurikulum pada kondisi khusus tahap 1 Topik 2 kita mulai saja kuisnya Biasa seperti biasa 3 menit selesai Start quiz kita bacanya biasa tujuan pembelajaran bla, bla, bla, bla. pokoknya karena nanti pemenuhan, dukung psikologi klik saja terus prinsip prinsipnya pokoknya nanti kalau misalkan ini kok tidak sesuai dengan keinginan kita kita ulangi lagi saja mudah kan? mudah, dibuat mudah saja yang bukan yang bukan berarti ini seperti ini Dibuat mudah aja, kurikulum Kurikulum itu penyederhanaan dari kurikulum nasional tadi di atas sudah ada ya Terus dengan penerapan blablabla Guru siswa dapat berfokus Oke lanjut Hal manakah yang AB Kemampuan untuk memecah Terus lanjut next Pembelajaran berbasis komputasi ini finish nah, kalau finish ini nanti nilainya tidak sesuai misalkan tidak 100 kita ulangi lagi kita lihat nilainya berapa dat dat dat dat dat da, kita berdoa Alhamdulillah ya you have apa ini padanya... rigid <laughs> ya, intinya nilainya sudah 100% kita bisa melanjutkan untuk uh, Sesi selanjutnya refleksi belajar top satu topik kedua dah itu dulu ya intan sudah selesai oke terakhir assalamualaikum.